serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru kabar baik dan pastinya kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Villa baiklah para selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini bersama ya kita lihat ada info penting banget untuk warga kunoha ini mengenai ajang infotainment award 2022 di sini kita mendapatkan kabar, dan pasti ini kabar gembira banget ya untuk warga Konoha. Insya Allah ya Bunda Lesti dan Rizky Bilar akan tampil menjadi bintang tamu di acara Infotainment World 2022 di SCTV. Wow, ini kejutan untuk warga Konoha persahabat ya. Jadi tentunya pantengin terus SCTV persahabat akan menampilkan Lesti dan Rizky Bilar yang akan memberikan kejutan spesial Mahagia di atas panggung SCTV dalam acara Infotainment Award 2022. Info ini pun kita dapatkan juga langsung dari Leslar komik. kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan. Jangan lupa vote terus ya, plan. Makasih yang rajin vote, baik di sosmed, video, dan SMS. Insya Allah, tanggal 29, ada Leslar. Semoga tidak ada halangan ya, amin. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, ini kejutan untuk warga Konoha, mudah-mudahan tidak ada halangan. Idola kesayangan kita tampil di ajang Infotainment World 2022 nanti tanggal 29 September 2022 dicatat tanggalnya persahabat ya insyaallah ada leslar di acara SCTV nanti kemudian juga persahabat ya kita simak ini tentunya kejutan untuk warga Konoha Alhamdulillah untuk proses operasi Abang L berjalan dengan lancar namun kita dipingin salvak dengan Abang L yang tentunya setelah operasi ini malah tersenyum Masya Allah ini bener-bener anak hebat anak kuat jagoan panda nih, Masya Allah luar biasa tidak nangis BBL setelah operasi malah tersenyum Masya Allah luar biasa nih BBL bener-bener persahabat ya idola kesayangan kita ini hebat banget luar biasa kita lihat juga di kalimat yang diunggah di postingan ini Anak-anak baru siuman, udah cengar-cengir nih ya ampun. Nah, masya Allah banget ya, semua aja tentunya terkesima melihat abang El yang begitu masya Allah hebat dan kuat. Mom ini pun diunggah kembali oleh akun Larsi komik. Kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan: "Ya Allah, na, anak hebat kuat, keren kamu nak happy on liatnya. Lihatnya semangat, boleh ya sayang. Alhamdulillah, ya Allah, makasih untuk doa doaannya on uncle Amin. Masyaallah banget ya, Alhamdulillah. Setelah operasi, tentunya tinggal menjalani penyembuhan, persahabat ya. Doakan juga ya untuk BBL, semoga cepat pulih, cepat sehat dan bisa beraktivitas lagi untuk memberikan kebahagiaan buat kita semuanya. Kita lihat juga persahabat ya di sebuah percakapan. Lihat anak lu habis operasi cengar-cengir aja Hahaha kita <gituh> mah nangis katanya tuh Ya Allah nak bisa setenang ini loh dia Itu baru bangun operasi nggak tahu dia perutnya habis dibelek katanya tuh Masya Allah Ini mah jagoan banget ya Bang El Banyak yang mendoakan Kita juga patut bersyukur Alhamdulillah Di luar sana banyak orang-orang baik Yang tulus mendoakan untuk Abang Fatih. Kemudian juga persahabat ya info dari Indosiar mengenai jadwal Dangdut Akademi 5 malam hari ini untuk pengisi acara. Dimulai dari juri ada King Nazar, Dewi Persik, Soimah, dan Reza dea Untuk host ada Rara Lida, Ruben Onsu, Irfan Hakim, Ramzi, Gilang Dirga, dan Jirayud. Bintang tamu malam hari ini ada Ridwan Lida dan Putri D.A. Itulah pengisi acara untuk Acara Dangdut Akademi 5 50 fifty Grup 10 Prasabat ya, dan kita selalu mendoakan mudah-mudahan idola kesenangan kita bisa kembali tampil di panggung megah Indosiar dalam acara DA5, tentu kita selalu menunggu kekiutan, dan selalu menunggu kejutan dari Lesti dan Rizky Bilar. Dan berikutnya juga persahabat ya di Ungen Bunda Lesti pun ini banjir komentar persahabat ya kita simak dari Kak Wandahara yang ikut berkomentar git well sun Abang sayang Masya Allah Ada juga dari Gerita Agata mengatakan cepat semua BBL amin banyak sekali doa yang diberikan ya untuk Abang Fatih Mudah-mudahan doa baik kalian diijabah dan dikabulkan BBL